G.I. Yeah, GAMES CHALLENGE EVERYTHING NANI Yolo guys masih bersama lagi dengan tes siswa Ya, Kali ini tes siswa 2 sedang mau update sebarunya yaitu cheat sel segmen ya kali ini cheatnya bernama apk mod versi 5 ya ini sudah saya perbarui guys ya ini lagi masa memode pengembangan cheatnya semoga cheatnya ke depan makin bagus ya guys doain guys semangat bikin cheatnya guys oke seperti biasa uh, kalian postekan aja di menu segmentnya segmennya foldernya yang selesai di pastikan lalu kalian install aplikasi modnya lalu selakan install lalu kalian luncurkan aja lalu kalian aktifkan pada mode mode yang cheat yang sudah tersedia pada modnya oke, okay, langsung aja kita coba cheatnya apakah cheat cheatnya bekerja atau tidak oke, okay, langsung aja kita upload NANI?! Oke guys, kita berjalan dengan baik guys. Oke guys, kita langsung bermain aja guys. Guys, kita kokang guys, kita majukan guys. Semoga guys, mati guys, Ya kita guys d d d d d d d d d d yes ayo juga guys guys kuas depan lama deh guys guys enak kita juga terus terus terus Jangan lupa subscribe, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.